Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, assalamualaikum waalaikumsalam Ya Allah, Mas Halim, Ahmad Badu Hadroh Talmukta para alim, para ulama, para kiai yang kami hormati Dan tak lupa kepada para viewers atau penonton dan juga para komentator yang sangat akan ditindai Semoga adanya video channel YouTube Santri ini menjadi wasilah kita mendapatkan foto dari Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja atau tutupain saja Saya membuat konten ini Karena ada yang bertanya Pertanyaannya seperti ini Pak Ustadz, saya mau tanya Tanwin itu apa sih Dan apakah tanwin itu termasuk harokat Atau termasuk kalimat? Karena yang saya tahu Tanwin itu bentuknya Bentuk penulisannya seperti harokat Sebagaimana harokat-harokat biasanya cuman bedanya kalau tanwin itu bentuknya bentuk penulisannya double ada dua nah, seperti rojulan, rojulun dan rojulin seperti itu cuman saya agak mustikus tan nah, secara makna kok memiliki dua makna seakan-akan dua makna lah contohnya rojulun rojulun itu kan maknanya laki-laki nah, ketika ada tanwinnya maka maknanya bukan hanya laki-laki tapi memiliki makna laki-laki secara u secara umum jadi, saya simpulkan bahwasanya lafat rojulun ketika bertanwim itu memiliki makna, makna umum dan makna laki-laki Jadi, ini sudah jelas secara logika yang masuk akal Lafat rojulun itu memiliki dua dua makna Yang pertama, makna laki-laki untuk lafat rojul sedangkan tanwinnya bermakna, bermakna umum Nah, ternyata para ulama sudah sudah memikirkan ini sejak dulu Makanya di sini ada keterangan watanwin tanwin tanwin dalam ta'rif la tidak samar lagi dalam artian jelas ya fi tanwinah bahwasanya tanwin takrifi dan lam ta'rif min hurufil ma'ani termasuk dari bagian huruf-huruf ma'ani wa qad addu huma fiha para ulama menganggap huruf ma'ani tanwin dan lam ta'rif ini fa wahidatim min huma kalimat kalimatun jadi para ulama apa namanya Fakulu wahidatin binuhuma kalimatun Jadi tiap-tiap dari Tanwin dalam ta'rif ini Termasuk kali Kalimat Ala Jadi termasuk kalimat ya Termasuk kalimat Jadi para ulama menganggap Tiap-tiap uh, dari Tanwin dalam ta'rif ini adalah kali Kalimat Fanahu arrojulu Seperti contoh arrojulu Kalimatani Ini ada dua kalimat lah kalimatan wahidatan Bukan satu kali Bukan satu kalimat Ini jelasnya Sore ibaratnya ini Li anna ifrodil makna Karena koid atau limitasi Pemufrotan makna Yaitu ikhrojuh an Yaitu mengeluarkannya dari Dari hatnya atau ta'rifnya Jadi Mengatakan laki-laki ini memiliki satu makna Itu keliru Karena arrojulu atau rojulun Ini memiliki dua makna Yang pertama rojul itu maknanya laki-laki Sedangkan Ali itu maknanya tak Ini jelas ini Kemudian rojulun Rodjul maknanya laki-laki sedangkan lun tanwinnya itu bermakna bermakna nakhiroh. Jadi di sini jelas maknanya ada du, dua. Maka dari itu para ulama di sini memberikan alasan lian nakoida ifroil makna karena limitasi sih makna yaitu mengeluarkannya dari dari hatnya dari dari tarifnya. Karena wa kola wa jadi seperti mengeluarkan apa namanya Definisi dari kola dan kolu ini Kola, wakolu, Ini kola ini tasniah, dua orang berkata Kemudian wakolu dan dua Dan banyak orang berkata Ini jamaah ya, yang satunya Tasniah ya, satunya jamaah Lakin lishitadil imtizaji Karena saking berimplikasinya Karena saking Keterkaitannya Antara tanwin dengan kalimat yang dimasukinya Atau al dengan kalimat Yang dimasukinya maka Yutlakko alaihimallafto, sehingga para ulama menganggap tanwin dan kalimat yang dimasuki tanwin itu dianggap satu kali, kalimat seperti itu. Jadi intinya pada dasarnya, lafat rojulun itu pada dasarnya secara nahwiyah itu ada dua kalimat, hanya karena tidak bisa lepas, ya tanwin tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kalimat, sehingga para ulama menganggap. Satu, apa namanya kalimat yang kemasukan tanwin ini dianggap satu kali kalimat. jadi ya ini masuk akal ya rasional ya bahwasanya tanwin ini termasuk kalimat ketika dilihat dari dari sisi nahuyahnya karena lima secara makna tanwin itu memiliki makna makna lain dibandingkan makna yang dimasuki seperti lafadz rojulun rojul itu laki-laki dan un demah, apa namanya tanwin pada lafadz rojulun ini memiliki mana mana umum mana umum yaitu mencakup ke semua jenisnya laki-laki seperti itu jadi bukan hanya itu saja banyak ya diantaranya bukan hanya tanwin tapi banyak dari termasuk dari jenis-jenisnya huruf mani ma kemudian dalam di dalamnya kitab ini ada keterangan lanjutan yaitu inkila inkila jika ada yang bertanya innafi kaulika Muslimani wa muslimuna wa basriyin Atau wa basriyun Wa jami'ul af'alin mudhariati Apabila ada yang bertanya atau mengatakan Muslimani wa muslimuna basriyun Wa jami'ul af'alin mudhariati Jus ulaf dikulli wahidimin Hayatullu ala jus imanahu Jus-jus lafad dari kedua Apa namanya? Tiap-tiap lafad itu menunjukkan mana jus Menunjukkan jus makna Maknanya Kenapa? Izin wau tadi lu iya, karena wau dalam contoh muslimuna ini menunjukkan makna aja, jamak berarti muslim dan wau itu adalah kalimat lah, lain muslimun ya maknanya orang muslim, sedangkan wau maknanya jam i, jam sehingga lafat muslimuna ini dianggap dua kali, dua kalimat oleh ulama, karena maknanya memang, memang ini ya apa memang beda ya, kalau wau menunjukkan jamak ah, sedangkan muslim menunjukkan Laki-laki orang yang Islam seperti itu. wal itu Wala'li fo'ala' jangan alif menunjukkan mana tasni Tasniya, dan ia menunjukkan mana nih Nisbat pengkategorian, basriyun Dari golongan bas, basroh Ya basroh beda, golongan Golongan ya beda maknanya seperti itu Sehingga lafadz basriyun muslimu muslimah ini dianggap dua kali Kalimat Wuhuruful Dan juga huruf-huruf modoro Modoro ah alat maknaan firman ini. Jadi seandainya Dorobaya dribu, kalau nggak ada dribu atau adribu nggak ada huruf mudrohanya maka tidak dianggap, tidak dianggap memiliki makna mudroh. Jadi huruf mudrohah juga termasuk kali kalimat kata kalau katanya ulama. Tapi ini mungkin sebagian kecil yang, berupada, yang berpendapat demikian. Kalau mayoritas film motor ya yang dikatakan film motor ya secara keseluruhan huruf mudrohah dan dan kalimat-kalimat lain. Wa ala halil faili aidon dan juga termasuk Keadaan fail juga jadi fail seperti Alif, Alif fail Fa'ilun luôn yang menunjukkan mana fail itu. Alifnya katanya seperti itu. Maka ya, dia tak imatin seperti contoh tak tak nis dalam contoh kakko imatin ini termasuk. Ataknya ini termasuk kalimat yaitu kenapa kok kalimat karena ta'nya ini menunjukkan mana wanita. Wanita seandainya taknya dibuangnya, mananya bukan nanti lagi tapi bermana laki-laki laki-laki jadi petak ini bermakna wanita itu kalimat lain kok imun ya berdiri ya maknanya makna lain kalimat lain berdiri dan wanita yang beda seperti itu. jadi ada ulama yang mengatakan pada dasarnya koi matin kemudian dari contoh-contoh itu semuanya dua kali kalimat. pada dasarnya seperti itu maka lam, tanwin lam ta'rif alif ta dan sebagainya itu termasuk suatu laf, suatu kalimat yang wajib tersusun dianggap murakkab ya jadi lafar rojulun ini termasuk dianggap murakkab oleh para ulama nahwu tapi sebagian ya tidak secara keseluruhan Wakazal makna dan juga begitu juga maknanya. Jadi Rosulun ini dianggap dua, dua makna dan juga dianggap dua, dua kalimat. Falayakun, falayakunah kalimatan, falayakunah kalimatan bel kalimatai, bel kalimatai ini maka tidak dianggap dua kali, tidak dianggap satu kalimat akan tetapi dua kali kalimat. Kemudian oleh Mosonif, oleh pengarang kitab ini dijawab, fal jawab. In Ama Jakarta kalimat ini sorotan minsidatil imtizaji ka wahida wahida tin kata Kitab ini mengatakan oh ternyata semua kalimat kalimat yang anda sebutkan tadi itu sebenarnya dua kalimat udah benar itu dua kalimat cuman menjadi satu kalimat atau dianggap satu kalimat minsidatil imtizaji karena saking menyatunya atau saking berimplikasinya sehingga dianggap satu kali satu kalimat. Faung iribal morok kabu ini kalimati dan lafadz julun ini apa namanya irobnya lafadz julun yang morokap ini dianggap apa namanya dianggap satu kalimat dan dierti sebagai irobnya satu kali kalimat. Faung iribal faung i'robal morok kabu ini kalimati. Wadah li kali ada mistik. Untuk sesi tanya jawab silakan tanya jawab di kolom komentar channel kami ya. Jadi seakan-akan channel ini dibuka untuk ngaji langsung bersama. Dan jangan lupa untuk subscribe Youtube Santri dan bunyikan lonceng pemberitahunya. Agar bisa untuk berlangganan.